Um dos, segredos por cigar, nesa idade. Halo, halo, halo. Apa kabarnya hari ini teman-temanku, guys, guys, guys, guys, guys nggak tunggu guys. Semoga kalian semua lagi baik-baik aja. Bete nggak apa-apa, kesal nggak apa-apa, atau kecewa nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan, jangan berlarut-larut gitu ya. Dan semoga yang mengklik video ini kalian semua terhibur. Amin. Oke, okay, langsung aja reaction. Kita langsung meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong, di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Langsung reaction. Oke, ini dia akun Instagram gue. Kalian boleh banget nih mau nandain gue video-video konyol, video-video lucu, berita-berita apapun itu yang pengen kalian gue reaction. Kalian bisa tandain gue nih di sini nih, di sosial media gue ya. Instagram sama satu lagi nih, karena gue kan cita-cita gue pengen jadi seleb ya, selebgram Bekasi. <tuh> so, jadi silakan di-follow biar followers gue jadi. 500 juta gitu biar gue jadi seleb-seleb apa namanya seleb Bekasi telegram Bekasi nggak tuh anjay anjay anjay langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu kita pakai headphone dulu guys kita mulai dari atas dulu ya sebentar baca captionnya, apaan nih captionnya anjing? Saya caption ketawa tawa doang anjing. Namanya nih ya, namanya Kanu Manglaram, official, official, official nggak tuh? Ini udah jelas banget, bukan orang Indonesia, pasti orang Perindapan ya. Oke, kita play aja ya. Ada monyet anjing. sumpah sumpah sumpah <laughs> video ini direkam dengan background orang ketawa-tawa ya kan udah pasti ini dia lagi tidur dikerjain temen-temennya tapi kenapa dikerjainnya pakai monyet siapa yang nggak panik lu lagi tidur tiba-tiba dibangunin sama monyet ini <laughs> lu bayangin ada tuh lagi tidur dibayangin lagi tidur dibayangin lagi gue gak kebayang lagi tidur tiba-tiba dibangun sama monyet gue rasa monyetnya bukan cuma ini tapi temen-temen dia juga monyet ya kan memang teman temen tuh kadang-kadang bercandanya kayak monyet ya lebih monyet daripada monyet oke okay, next ups nih yuk order red order adok Off Sein apa nih? Gua ngerti. Off shine ngerti, ngerti, ngerti. Gua gak ngerti. Who let me, who let my sister out her cake. Apa nih? <laughs> oh, kita play ya lah. Anjing aneh. <laughs> gua gak tahu ini salahnya di mana nih gue nggak tahu nih salahnya di mana nih kalau kita play lagi, gue gak tahu nih salahnya di mana. <guruh> Apakah badannya yang kecil, kakinya yang terlalu panjang, apa nih yang bikin aneh apa ya? <guruh> Tapi kayaknya sih kakinya kepanjangan ya, terus badannya kecil jadi nggak aneh gitu loh, malah jadi kayak laba-laba anjing. Sumpah sumpah, ini lebih kayak monster asli dah. Sumpah nih malam-malam gue ketemu giniin gue kabur gue, Bener dah. Takut gue, gue sama anjing aja. Takut apalagi ngeliat anjing yang kayak gini nih. Ini udah fix paling aneh anjing. Apakah ini perkawinan antara laba-laba dan anjing? Kita gak pernah tahu Oke okay, next Hal ini videonya kenapa dari luar semua ya Ini pasti bukan orang Indonesia dong Captionnya aja Um dos segredos Por cigar, Nesa idade Muito fo Foco apa foco nih Mo Muito Foco E determina kau, sobat <laughs> ngerti gue ya? goblok belum gue gak ngerti apa-apa. Ini gak bisa bahasa Inggris. Oke, kita play. Waduh, waduh, waduh, waduh. bentar. Vixionnya gue takut kena copyright. Dido, vixionnya Dido. Judulnya apa ya? Kita matiin dulu, kita play lagi. Oke, nenek-nenek habis -nenek ngejim gaya. Apalagi yang dia lakuin? Bangsat, neneknya siapa anjing ini? Neneknya siapa? Apakah ini neneknya Pablo Escobar? <laughs> Lihat. Nenek ini datang dengan membawa barbel. Tadinya tuh, dengan gua gak tahu apa. Itu namanya ya di tangan kirinya apa tuh sarung, sabuk, apalah namanya lah itulah ya. main mainin rambut. Gue pikir di umur segini masih fit, masih olahraga gitu-gitu kan. Ternyata selesai itu Bangsat. Minum bir corona, apakah dia ingin menjadi Vin Diesel? <laughs> apakah dia ingin menjadi Vin Diesel? Atau malah Bir lah yang membuat Dia hidup hingga saat ini <laughs> anjing, anjing, anjing, anjing Gue gak tau nih, ini kayaknya percampuran antara Dominic Toretto dan Pablo Escobar jadinya gini nih komentar <into> <tid> komentarnya nggak usah kita bahas nggak ngerti nggak ngerti nggak ngerti oke next ah ini dari Indonesia pelat ya, tuh waduh freestyle nih uh thi. main gas aja astaga uh thi. apa yang diperbuat weh Puja, peta bang puja. Puja, Kenapa Faujia? Kenapa? Main ngegas saja. Kenapa nggak pelan-pelan? Atau ini kan nih? Ada itu ya. Ada ada jeda gitu. Ada beda level gitu. Ada naik dikit gitu kan? Nah, jadi dia tuh ketahan di situ tuh gitu. nah jadi ada jeda gitu jadi kan ketahan tuh bannya hmm otomatis dia ngegas ngegas ngegas ngegas kekencengan jadi lompat kayaknya gitu deh pasti deh ya kan <laughs> pojia pojia nanti aku diomelin Mama aku motor abangku pojia <laughs> kacau banget <laughs> mampus aku pojia Ya, kereta abangku kereta abangku udah pasti bet ini bukan di Jakarta pasti ini di Sumatera karena ngomongnya kereta ya kan tadi Medan atau di mana ya kan mungkin bisa jadi tuh baru kali ini lihat kameramen gak selamat <laughs> ya biasanya kameramen tuh selamat terus ya semenjak kejadian itu mereka sudah nggak saling kenal wow wow wow wow wow wow, wow. Cukup pojah kita putus sampai di sini. Pertemanan kita, <laughs> drama sekali anjing. Uh, di pojia-pojia, tolong yang namanya pojia komentar di bawah ya. <laughs> Oke, okay, next, apa lagi-lagi videonya dari luar? Iya kan? Please follow me. No way, he went inside the mirror. Tara anjing masih ada bangsat masih ada bocanya. Face, <laughs> Nengoknya itu loh nih. Ha. Ha. <laughs> Dia enggak sadar ternyata di belakangnya ada kaca anjing. Jadi masih kelihatan bocil kematian, bocil kematian anjay. Oke, langsung kita next Lagi-lagi gua nggak tahu ini bahasa mana nih. Uh, bahasa mana ya Baru nak acah Rakam budak-budak sholat <laughs> Kayaknya Malaysia dia ya Lagi-lagi dari luar Indonesia Ada apa ini Lagi praktek sholat ya di sekolah Oke okay. Lah nengok kancing imam ya goblok Imam lupa rokaat Goblok Nanya dulu bangsat goblok goblok sini goblok sih enggak maksud gua kenapa nih kalau praktek ya kenapa ada dua orang yang pakaiannya kayak guru no? kenapa itu yang kuban kuban Kaudi, kuban kuban apaan lah gitu ini bahasa upin ipin semua ya tak pedi kalau lupa rokaat ada yang dah dewasa nih lupa sholat terus enggak ngerti gua tuh apa tuh oke ini video kita yang terakhir ya So segitu aja video kali ini. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu. Dan channel gue berkembang, dan jangan lupa follow akun sosial media gue. Semuanya ada di kolom deskripsi. Sekian video reaction kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Semoga kalian semua dapat insight, ketawa, menghibur. Kalau kalian cari yang ketawa-ketawa ah di sini tempatnya. So sampai ketemu di video selanjutnya, gue Raffi Asti cabut.